Jualan sepi, biasanya dapat 200-300 separang 70-60 aja foto Untung aja aku ada bantuan dari bantaku Terus dari ini akan. Aku udah ditinggal suami aku Semenjak anak yang nomor tiga kandungan tiga bulan Alhamdulillah udah seperti Ya ada-ada aja rezeki. Kan? tahu dari mana dari mana ketuan dari gereja dari mana alhamdulillah ada ada dari kalau kita dagang kecincinan susah banget itu cuman ya biarpun kayak gitu kalau setiap hari kebutuhannya itu tetap tercukupi Engga, nggak nggak sampai nggak makan sih masalah kerja ya agak sulit lah kerjanya ya dari makanya juga pas-pasar gitu aja sekarang kalau nggak gini ya susah juga Menurut nah, kerjaannya ya agak sepi Namanya nah, mulung kan, tahu sendiri, mulung kan kita cuma ngandelin nyari barang bekas Sekarang kan orang nggak, ya semuanya Tiap hari biasanya kalau kita bisa nampung atau seminggu atau dua minggu ngirimnya Sekarang harus Dua hari sekali jaring, kan kita ngejar buat ini kan, buat makan kita. Ya, bersyukur ada sembako begini, sumbangan buat kita, karena keadaan sekarang kan susah ekonomi. nah Kalau orang berjualan, berkurang lah Ya, pastilah ada gunanya kalau ada sembako bagi kami, keluarga di sini, keluarga di sini, karena warga di sini juga sederhana sih kehidupannya. Kondisi jemaat di sini selama pandemi COVID-19 sudah hampir tiga bulan ini memang agak agak kelihatan memang sulit karena sebagian besar jemaat kami mereka adalah pekerja, mereka adalah karyawan dan beberapa bulan yang kebelakangan ini beberapa perusahaan kemudian memphk ada yang dirumahkan dan ada yang di diberhentikan uh, seperti itu dirumahkan sehingga memang secara kehidupan mereka agak sulit ekonomi mereka karena mereka hanya bergantung dalam pekerjaan saja. Terutama untuk saya pribadi, suami saya bisa dibilang pekerjaan bisa libur, kadang sehari libur, sehari enggak. ya Ada kita bersyukur juga kita mendapatkan sembako begini, yaitu Itulah yang paling bersyukur kita. Tapi ya, memang di saat saat begini itu sebenarnya susah. Oh, luar biasa puji Tuhan. Ada beberapa jemaat yang memang kami bergumul supaya mereka boleh mendapatkan berkat ya. dan puji Tuhan hari ini boleh terjawab dimana uh, sedikitnya gereja lewat tangan pengharapan bisa meringankan beban hidup mereka dengan ada pembagian sembako dan ini sangat berarti ini sangat berharga bagi kami setulus hati kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini masih terus mensupport program peduli sama